secara istirahat kami cukup sampai sini dan tentunya acara dilanjut mau Ido Hasanah yang mana kesempatan malam ini akan dihadirkan beliau al mukarom robo kiai Gus beserta doanya dan tentunya saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir Tentunya banyak kekhilafan dan kekurangan sudilah kiranya Bapak Ibu semua memberi maaf pada saya. Dan saya sebagai pembawa saya coba diambil di sini. Bila itu baik bagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan waktu sepenuhnya kami haturkan penuh pada beliau Al-Mukarram Gus Gusmawei. Semoga. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu assalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa La Aruban tak mercon ada yang terakhir, terakhir ada kalau alim, para ulama, para kiai Wan Fadil yang Allah hormati Pak Lurah Bu Lurah Pak Camat ya, lengkap nih Bu Skotri Yaidawam lengkap nih Sepuh Bini Sepuh Karang Pahing yang hadirin wal hadirat yang benar ya Alhamdulillah kita ini muji syukur datang Allah termasuk menunggu yang selamat jadi ini selamat sisa-sisa Corona jadi ini sisanya Corona sekarang pahing telah sing yang... oh betulnya -betul. Ya alhamdulillah Jen Pulau Karta, nih Karangpaeing tuh ya nih, anak putu newang Karangpaeing nih, bobotan dan, <guluh> nih. Kurang mau merconnya, Paling entek, rok atau sabun, mau merconnya. Enggak merconan nih entek 10 juta. Oh, bata, oh, oh, nih, kelas yang live, atau mah, lo ngeternya acara sedekah bumi ini acara sing Masya Allah kabeh seneng bakul jajan ya seneng bakul mercon ya seneng bakul ngombe seneng kabeh seneng kenapa? Harus nah, biasa, takul payung seneng nih hutan. Habisnya kan, boroh hadirin, para rawo. Kita orang ini di Indonesia, ini kan gak ada. Corak, Islam seng panjeneng ya, nyeneng nonghe tadi. Rame, rame nih, Islam tuh Indonesia ini kan nyeneng nonghe. Penuh keramaian, riang gembira. No, mawon konten keramaian. Poso, poso nih, kok gih keramaian ini neng rame. Cah, tadarusan rame. Nah, buat doktrik nih, rame mudik. Rame barengiku halal-bihalal rame menaik. Esok sore, esok sore bengi. Sedoyor itu rame. Mungkin halal-bihalal rampung. Keramaian di masyarakat dimulai malih Wali matu safar pamitan ha haji rame nih, pamitan haji eh sore bengi wong pamitan haji nggak ada resepsi nah niki dilihat naik nih seminggu melehe nih kimbangan nih pon payah wong rabi rame wong nikah wong nikah lo rame bar nikah mangke ku rame malah peringatan suro hijri hijriyah rame balik, weisu sore weisu sore awan begin suruh saper terus mentai, bangem pun mulut keramean maleh Maulidna Nabi weisu sore mulut sampai batu mulut disusul Khalil Syabdzil Qadir Al Jilani rawam begin terus ini gue dari ngelihat rampung keramean ini mulai malih recep peringatan esrok merah recep ini makin rame malih terus ruah wayai khol kataman pondok nogo nigo nogo ruahan lah sedo niku Ngerasa no berkahi, bakul sonyo, ngerasa no berkahi keramean, udah gue juragan terop meteran ini ngerasa no, silian kembang meteran no? ini, rami bakul kembang, pasar obah, no ekonomi berger bergerak bergerak, udah. Lalu ini ciri Islamnya orang Indo, Indonesia. Ngobatin aku samaan golek neng Mekah orang ya neng. Mekah neng, Raonoh Ka'bah neng ya sepi. Madinah neng orang neng makamnya kanjeng Nabi neng ya se sepi. Loker neng rame Malaysia neng jam 10 dahulu. Pengajiannya ini pun dilarang. Arab, bangsa Suriah, bangsa Libya, lu perang bedil bedilan Jadi uang pengajian ini rawani. Metu pengajian ini Afganistan, itu paten -paten di Afghanistan, lu perang perkara Gotai paten-patenan Afghanistan. Ribut perkorokado nih, paten-paten. Hati -hati. jadi wong Islam ini ngerasa no enak, eh, teng Indonesia. Mulai sampai yang roda, hati-hati saat ini gini. Karena wong Islam ini, sing nyala anyar saat ini gini. sing diomong, no, Wong Islam tertindas. Wong Islam dikriminalisasi. Wong itu ngandel, karo wong nono. Ini gak wawadewi, susah. Milo, Islam itu kita meri riang gembira, nyeneng no, Islam ini paling ke atas. Saat ini kita Indo, Indonesia, baru paling agak tiga juta penduduk, 90% Muslim, berarti ada sekitar 280 juta. Lalu Islam kabeh berarti wong Islam paling agak ini kita Indonesia. Mulakno haji niku antriannya ngantes, saya ketahuan. Nih gini namanya konternya tentang Indonesia, sampai saya ketahuan. Oh no, masjid paling akeh, itu ya Indo, Indonesia. Nih gue sebab nopo? sebab Islam yang muluk ini gue seneng no, seneng no, seneng no. no. contoh nih saat ini kini. Sedekah bu, bumi, sedekah bumi ini ini kan selamatan, Mbah Buyut. Nyelamati poros sepo, nyelamati Mbah Buyut, sing sampun kapundut. Lu nggak tadi kamu nyeneng, no? Wabe, melu seneng nih, begitu Ono sedekah bumi, seneng kabeh Bakul gelaran, payu Bakul ngombe, payu Bakul son payu, bakul pelembungan payu, Bono. seniman melu, lu apa? Tegan payu, paruh payu, son payu, payu apa? Roda ekonomi berputar, lu kembang pak, payu, lu payu apa? Jadi contoh om setek Mulano sampai anak kepingin Islam niku tetap ape? Ojo ngasih sampai lali Ajaran-ajaran Islam memang tua tuwo. Niku ngulang supaya Islam niku berarti nilang. Gaya okay. Milo bungkusnya Islam teng Indonesia niku benten bungkus sih tadi Islam ini kancane akeh netang berikirin lu, kancane gak ada, netang Mekah netang gak solat, netang solat netang lawan, netang berikir solat ini kancane pujian, segurung tekok hintoni, pujian Robana ya Robana, goreng tekok ini terus roda nesu tombol ati. Spakele, ini hati, bagus pagelaran baniat ini deh baru ini jangan terus sembahyang pas ini akhirnya sing bodoh bodoh, sih lho akhirnya di negeri yang jauh, saya ngurai iso bahasa Arab, saya ngurai iso dikir coro Arab, akhirnya iso soalnya kerungu terus niro, niro no ngaji akhirnya Quran, ngurungu, no, kur, kur, antari, ni di akhirnya sing butuh iso mau cokur an iso ngurungok no kurul, pulang tadi sakwa yang saya takon dimolekkan di Kur'anmu, nih tengkuping ya Allah. Hai telok kupingi begitu, telok kupingi, oh kupingi ono Qurannya. Habis kupingmu lepas Warso, heh, kuping toh. Kita contoh kaya pengajian nih tenir, nih tenir macem-macem saya ngaji. Ono saya melek, berarti mata nengah ngaji. Ono saya ngelungono, berarti kupingi ngah ngaji. Lo ono turu, ya berarti mata nih ngaji. Saya ngomong cerme berarti kupingi orang ngah ngaji. Tapi selagi saya lungguh tentang diriku, bokong itu saya bokong ngaji. Akhirnya mangkini aku nanti kisap lambi munding ngaji bahwa tenentar. Mau Turu ya Allah. Kupeng betul nerongono. Lagi ngajimu nanti. Kata saya tentang bokongnya yang terakhir. Akhirnya Islam ini nyangoni nopo ngopo mawon. Nih, bakal ngombe nih. Nihku neng total neng pengajian. Ya kromu, nggak iya, ya kromu, ya iseng krumo, nong ah ngaci karo toto, toto es, akhirnya kok mule pinter, soale nopo samian ngaji setino beng pisan, cewek ngaci setino mau wes beng tel, bentuk beng loro, jadi setino beng papat ngaji, ya lu wes pinter, mulu anu seso pensiun tadi, pakul ngope iseng ganteng nih kayak ngaji lu, lalu <laughs> bisa, lalu lari ngaji apa? nanti akhirnya Indonesia nih singrai iseng ngaji, nanti ngaji sing ngopo. mulai tambah keh, tambah keh, tambah keh. eh, lirik nih gue Indonesia. mulai Islam tengin Indonesia gue tambah rukun, nanti Islam itu rukun, rukun. Dalamilah perpecahan Islam di Indonesia nih, hanya terjadi, nah uang wis Ora rukun, tapi ajaran nih Kiai Nego sedoyong ngulang rukun. ru kontur, buatin main-main, dipandani rukun nih, lu nih kejaya kontur nih, kayak gitu nih, nih dipandani, sewa noson, sewa notirok, agomo rukun dipandang, dipandani. Mulanya zaman sawah wayahani orang nuwah ngajak gak rukun, macam direken. Cara ngejak ura rukun di Wonobogo. Seluruh perkumpulan yang dilakukan oleh umat dilarang dengan alasan orang no dalil, dalile, orang no tun tunane, orang no manfaat, bospro. Lihat ini kan kata nih bener dia, kata Dangun kok coba Tottenham, no, oh remu rusak. Soalnya Libya mian nih, ayam tentrem Timur Tengah nih. Begitu milu model kata nih, jebol bangsa nih. Hanir rusak. Afghanistan nih, nih mau anteng begitu melu bahas jegot nih, perang perdilan perdilan dia. Uh, Suria begitu melu bahas khilafah, bubar bangsa nih. Jadi pertaruhan berikutnya adalah perpecah Perpecahan. Nah, ini awak Dewi Santri. Wang mati loh di bandani sampai Di belah Sapi. Celiu no kiai Pengajian. Betapa kerukunan itu. Betul murah. Larang. Melanosa ini. Iya kan, tahu bang nih. kebersamaan. soalnya metit Akhirnya Ono mau mati ya, saya kau di gelundung. No, kata Mama Onon di selamet di ranggangku di apa? No, akhirnya Ono sih mati tidak menghasilkan kerukun. Kerukunan. Loh, mulutan yang membuat kita rukun dengan tetangga. Ikutlah Arang larang dek tuku bayar. ape lho tenang, Frank. Ini, yang, kata, tamu, sekolah, kota. Bayar, ini. Ada, kan kalo kamu sekogor bayar lagi. Ono regane Mangka terus kata diang sana, itu arta tiang sana gue dong gue selamanya, gue gono gue mu pader, mu shrek, lu asli ne metit, asli ne gono metit, ne gono tali le, gono tali padahal hampir seluruh negara sing melu faham gue yang niku, kebersamaannya run, runtuh, to, acur kebersamaannya, mangka anok yai-yai ura-ura-ura, ne useng model gue kowe gue gono gue sura-ura, kara pemula, bopit ahno yau gue Nah, Dewi rukun nih si bareng-bareng, dungo gitu ya. Diannya wes menang bareng umur-umur lamnya menang. Keren nih si bareng nih si, gitu. Amin. Kia ini nih Amin, Amin, Amin. Kau nih wis kapaklan, Amin. amin. Kia okay. ini, ini, ini paham, Alhamdulillahirobbil alamin. Rukun. Rukon. Mangkene tambah rukun, kape pengen melun dungo. Di kelompok lo tadi cici. Betapa kerukunan itu terjadi ndonga teng pundi teng alun-alun Purwo. ada alun-alun Grobogan mriku. Budhal teng mriku namine Istighosah Kub Kubro. Lah nek wis tekan kono, akul-kol sak kolbak payu el sapek budhal. Bakso budhal aromanis budhal. Kabeh budhal. Lah roda ekonomi yang begitu kuat berputar itu apa? membuat bangsa ini tidak terjatuh kepada diskriminasi ekonomi ekonomi payung apa? Nasi liane, wah allah ya Tapi mereka merasakan bahwa Islam yang mereka rasakno itu adalah hasil buah karya santri-santri nahdlatul ulama yang membuat agama menjadi sumber keruku kerukunan, tuh. Solawat, Selawat aslinya asline dhewe kan ya ora apa-apa. ya ayy wal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu aslima Tapi nek tengtangane para ulama. Selawat ni dadekne rame. Kok bersamaan koyo ngene iki. begitu kabeh melu napa? Gerobokan bersholat, bersolawat Nek wis ngono ni napa payu. Payu kabeh bakul foto payu. Bakul spanduk, payu, bakul slayer, payu, sampah gagang pancing niku payu. Diku go gendira ngono. Nah, Nek sing teko kok rawuh kok seh, kaen putih payu kabeh. Ya nanan. Nek nah, sing teko mafia selawat, ireng-ireng kaen payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu, saudara-saudara. Rukun bareng. Nah, kerangka-kerangka kebersamaan inilah yang dicita-citakan oleh Mbah-Mbah Edwin ben anak putu ini bisa hidup bersama-sama sampai saat ini akhirnya Islam berkembang dan bergerak menjadi kekuatan Islam terbesar di, du di dunia Ngerawate Biyen, Ya ini ku ngerawati karena apa? karena kita ini puluhan bangsa puluhan suku beberapa agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia laku itu dilawat mulai kebersamaan itu mahal larang dikira murah larang saat kegiatan ini duit 100 melebih mungkin gak cukup duit 100 mulai ini orang medit alasannya ono yang bid'ah, iseng musyrik pokoknya bicara ini tidak ada modal tapi cerewet, orang ramo cewet ini ini kalau pengen bangsa ini tetap terjaga kebersamaannya, ini dilakoni, dilakoni dan jangan sekali sekali melupakan sejarah apapun dari masalah masa lalu. Contohnya sedekah bumi ini. Gitu, ini corong orang yang bisa nyadran ini mengingatkan pasti orang yang bisa di Karang Paim ini mesti asalnya orang ya, yang bisa di sini saya buba alas sih ya, orang bisa di sini tapi dasarnya masih di kampung ini orang yang ya di cuma anaknya bisa bisa bisa tambah roto atau gara gara royokan sawah ini bisa jadi orang tambah roto gara-gara royokan galengan Ah, tambah aja karena karena saat dulu rabi pegatan lah bato. Nih hasilnya sangat terpesat. Mangga noh, Islam pun cik gak lali asal usule. Itu dia nak no, ibadah tahunan kembali napa tilas para pendahulu jalannya ibadah haji. Ibadah haji pun napa tilas wong biyen nih. Seng duduh no menung sahne, pengeran ini kula, karena manusia pada awalnya punya tempat ibadah ibadah lah ini aku ditengerih karena aku cek Allah cekak lali ini menungso ini aku kudung ibadah ini ibadah tengerih gak kita ngerti apa inna awal abayti budi'a'adinnah silalilladi bibak kata bah baru kapah ini aku Nabi Ibrahim ini gue, ini aku dianak kali Nabi Isha' kali Nabi Isma. Ismail Nabi Isha' Niku ngelahirakan putra namanya pun Yakob, Yakob nih dia anak Rolas. Niku, gede, jenengnya Bani Israel. Israel sebab Yakob itu jenengnya nih Israel. Lalu Israel nih diakomolur Yahudi Nasroh, Nasroh Nabi Ismail di keturunan Rasulullah, Dewi Agomois Islam. Nah cek, bukan patu. Nih kong Islam kong-kong tilik, Nabi Ibrahim. Ibrahim lugo haji nili ima kom Ibro? Ibrahim dolani fijir Ismail dolani mane panggonane siti hajar Matos Banyu datang sofa mar marwa gule imale napati tilas nopo napati perjalanan ini pun nabi Ibrahim sampai ajeng motong putra ini pun namini pun Ismail balang setan di tengering lagi jamarot Ulah bus Akoba. Loh, niku perjalananane wong tuwa biyen sedaya niku mboten mudur kok terus ibadah tanpa tenger napa-napa. Terus begitu rampung kabeh dikon kon marani jejak pertama manungsa ning donya petuk antare lanang karo wedok, antarene siti, ha, siti Hawa kaliyan Nabiullah Adam alaih ad ad salam. Terus bareng ngoten niku wukuf teng karo Harofa, waro kape, oh, ternyata awak di bengkin biasa, dulur, satu dulu berbangsa-bangsa, bersuku-suku nih ku satu, sedu, satu lurah siri, oh, nenggeni, mulonai sampean neng wono, wola, betuk, mendung, sesandung nyok, petuk wong Eropa, sing kerja tubuh rambutnya abang, wah, jua ayu ayung, bangir, mbah, bangir, petuk wong Cino, tembem-tembem, sipit-sipit. Petuk wong Arab dhewe mriko ganteng-ganteng gagah. Petuk wong Afrika ireng gosong koyo kopi. Petuk wong Indonesia padha-padha cilik-cilik. Mula nek teng mriko niku kok ora oh iya. Mbah Buyute dhewe ki padha. Mulane ora usah padu, ora usah kegeran. Ternyata begitu tekan kono sing paling cilik wong Indo. Nih cilik-cilik paesek-paesek ora lewat to dan ini berkata di bawah Allah ya ayuhannas si yaa menunggung yaa ya awak ya, dewa ini inna khalaqnakum minta karewa umtah lah nangwe dok nabi adam sitiha hawa terus berbangsa bangsa bersuku-suku waja'alnakum syu'um bawaqaba ila lita'a rufu Loh. cik doa ngerti wajib diunggah ini wakil. kelas itu kelas internasi nasional. Wong sampean lak, lak terus mikir. Dalile opo ya kok kan wong begitu Bar Nabi Adam kok kan siji-siji. Cina kok kan tembem sipit, Arab kok kan ayu ganteng, Afrika kok kan ireng kosong Awak dhewe kok kan cilik ci, cilik ora senesu. Ya, wong Arab nah, digawa ayu ganteng, pancene wayake kono ayu ganteng. Wong ra banyu. Nek nah, digawe elek nek nah, rados ya tambah elek. Mula-mula tiga ganteng, supaya orang tu tetap ayu, teteban, ganteng. Wong Eropa tiga tinggi besar rambutnya abang, supaya orang yang orang pas musim dingin, orang mati kacauan. Wong Cina tembem-tembem sipitnya pitingnya tadi, soalnya naik musim dingin, salju mercon seringnya ngene mah, silau tuh Afrika kenapa tiga irang kosong ya, soalnya tenggeri kono singo, tiga putih tuh bersingo, kita. Mana hilang mengkurang oleh kakek tahu Lawan dewa kenapa dibikin cili-cili Ya karena nama dewa manggon Di belahan bumi yang paling indah Paling enak senengnya Indonesia Paling enak nih, jam semene ono hutan Seneng ngeeng ono Oh ngarap ini ono hutan Melayu dan hutan Sampai dijelasin loh Banyu teko langit nengu no, banyu Baro Baro kasbab neng ono jarang ono banyu Utan nanggil tiang eropa nih unik, puska adem min petang petang musim dingin pakai pemanas musim panas pakai pendingin, warna adem perang tempung dipundi royokan minyak batubara untuk menghidupkan listriknya supaya bongsone ora mati, nongberi adem ora panas ora Orang perlu AC teknologi ini sarung Mereka demen kademen kemulan sarung panasnya keput keput sarung andu eh andu sa lu enak beri wong kerupan musim dingin mangan tuh energi yang kuat kalori harus banyak daging susu di atas keju susu dibosok bawah no yo yoghurt wong beri sa umur umur mangan mangan kubes urep Saking orang Indo. ini, enak, emang ngendong. Nih, mulu sama nih, enak. Nah, masih dikaji-cili-cili. Wah, apa wong, panjang uli. Eh, enak. Pengheropa ini kan musim dingin. Ini kademen, pigmen, atau warna kulitnya berubah. Putih, pucat, bintik-bintik. kaya kulitnya tegang. Lalu kamu melayu, tapi Indonesia dede Berjemur. Lalu biayanya viral, ratusan juta. Haji seorang orang mereka, berikut ini, mereka, mereka dede Makanya pemerintah nggak boleh terus gawe perda, turis masuk Indonesia harus pakai jilbab, yocok, pemerintah harus didih, itu bukan porno sampai anaknya saya ngeres. Dukanya nggak usah mau dulu-dulu, Jadi neng nih gua kelasnya itu, duitnya. Nah ini kelas meriki, di zaman gua juga ngerti nih, parani, asal usul wong uang karang, pakai, nggak ada no. yang waladina jauh membahdihim ya kuluh naropa nakfir lana ikhwanil ladina sabaku nabil iman jadi kita seneng go bangga no akhirnya wong kene nih karob bangsane seneng ngatek Indonesia tanah air kuni seneng dicoro no ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton ya jati soalnya no seneng Begitu Karang Paeng diperingati desone. Di orang akan rindu Mbah Buyute. Terus bareng ngono ziarah neng ndi ngono. Akhire ziarah Wali Songo. Ziarah neng Demak. akhirnya wong purwo dadi seneng Demak. Ziarah nang Surabaya makame Sunan Ampel. akhirnya wong Surabaya seneng karo wong kene seneng Surabaya. Surabaya. dan itu iku dilakukan orang punya kebanggaan terhadap kampungnya masing-masing orang punya kebanggaan terhadap gurunya di mana bersemayam akan lahir cinta tanah ah, air dan cinta tanah air bangsanya terja terjaga anak cucu terjamin mulai penting acara ini um mati dirawat telung dino sampai pitung dino sampai akhirnya petang puluh dino, satu dino, sewu dino, tahunan, ngurusin mati rame nih koyongnya ini, akhirnya uang siaroh makam, nabis budal siaroh, bis pariwisata apa, payu, neng nah, makam ini nyambut tamu nih wali pa? payu, totol segop payu, totol kado payu tesbeh payu souvenir payu sampai copet nih, wa. Walauwe, ini kebersamaan sih, ini. ini larangnya orang umum. tempat lain nggak punya piye carane manusia di dalam aga, agama liane randuwe apa bidah alhamdulillah semua berjalan kehidupan berjalan akhirnya oh ini tahun ini yang yatim ini berjalan tahun ini berjalan entek kalau yatim itu berjalan besar oh tidak ada yang berjalan jadi kita akan ketahuan terus hubungan kemasyarakatan jalan. roda kehidupan berputar kemaslahatan umat terjaga kita bisa berjalan Islam di Indonesia kita bisa akhirnya kape seneng, masih apa kau ngambil gue naik mulai ya seneng uang kumbe nih pa payu, mulai saman tukoni lu, terenggol tukoni, lah tapi ada ini sama saman dodol es, ya angkat adem madem yuk, lo ada mau untung lo rol, kudu sampean adem dodol-panas, panas, naik panas dodol lah. Ada, <SILENCIO> <Nopo jenis? SILENCIO> oh, nih, lupa jadi, tak kering Oh lah itu kani itu kani sano itu kani itu. Enggak nyetekahi mbabuyut, enggak diniati sedakok, karena mbabuyut sing wis rano. Enggak, loya jadi enggak nih. bersih desa nih ulah nyetakoki wong sing bubak alas karang Pak Aeng lha mengini iki tok mulane jenengane sedekat bu bumi. Soale sing sampean sedekahi wis ning jero bumi. Lah carane nyedekahi wong sing ning jero bumi? Ya kapeku kudu seneng. Bakul es iku ya kudu seneng. Sampeyan duwe bakul dhuwit, duwe isih pira? Karep pira? Wis gak ana meneh ning kure. Durung payu nah. Kira-kira pira kapeku. Iya, he? iya, iya, guys aku sing tuku. <SILENCIO> iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tem Nah, aku tak nyeneng nambah Karang nah, misalnya eh, so itu Eh, yes, masya Allah, sampai kaku beratus, kaku lagi. Iya sih, mau ke poce lali sembayang. No, no, no, no, no, no, eh, mesin teh. Saat teh, ngono, jikon, jikon, jikon, jikon. Eh, sesek, seng, kedangan tenggol deh. Lengeng soalnya apa? Ahmad Dewi niku tidak wui walatina jauh membahtim ya kulunarob anakfir Lana walikhwalina latina sabaku nabil iman Ahmad Dewi niku kongkon jaluk nengapuro sing lu mau dicek kondongak dongak nom dan dongon nih wong iurepiu nang wong mati niku ono wujud duno ono wujud ngelakoni apa ono wujud soda soda kau Leperupung nah, sing disoda koi gini wis kaiso mangan, mulai panganan d, dw. Wis perupung sing disoda koi kaiso ngombe, Ombi, oh, nah, mula, ngombe yo d, dw. Lah mulai pakol ngombe, tuko no, no. Terus ditum supaya tadi soda, soda. Kongole sampai soda koi, sing cocoliku yo ya seneng, mulai anaknya seneng cocolane pa, payu nyeneng nona anaknya seneng oma. Senengna bojone sing nang omah niku yo ya termasuk sedha sedhako. Akhire mbah Buyute dhewe di sing disedhakoi, ya seneng oleh kiriman senenge wong li wong liya. Lho jadi lho. Dadi aja meneng ae kok sampean ratu kujajan? soalnya wong wedok gak duwe du. duwe duit. Sepapa apa sing lanang ora pangeran. Kudune nek arep ana pengajian niku wong wedok sangoni du supaya ada sing melu sama yang kamuion bapak yang ngaji ibu ngaji anak kamu jajan jajan Open aja Потому balik itu sangat itu... apa balik dari dari sini lo keteriin kayak gitu. terliki, uang tuwambian gitu, kayak gitu, terliki gitu, nami ini pun serot tuh, serot tuh niku nyembayangi uang tuw, nyota koi uang tuw, mian Hindu, mulakno terus tiara ninyat nyaderan, berhubung awak dewe cenderungnya soda, soda kau berhubung sing di soda koi mestine jerupumi, mulakono istilah sedekah bu. Nah, betul -betul ada bumi, nah mulan ono ono setek apumi niku, yone ono totol cacaan tu kono, tu kono, no, eh, <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> seneng, Ape-ape seneng ape. akhirnya kehidupan kebersamaan ini terjaga, kerukunan terjaga. jadi kerukunan kebersamaan di Indonesia kenapa begitu damai? Lalu ini kalo bandane ya ya di modal, di modal orang Islam itu gelundung no, lalu bawakan kau ini setyo ikhtiarin kerukunan kayak ke uang nih di musyrik lah, ya, bangsa-bangsa sing kaya ngaderni guh bangsanya runtuh, bangsane bangsa ini bermasalah akhirnya orang rukun, orang tambah gede neng tambah cili mulan tambah Eropa tambah saitek tambah saitek bang Islam, lah sakingi sing nyontom riki sing ngono solawatan ngono malah Uni Soviet, Uni Soviet sakingi perang kali Ukraina nih lah itu penduduk muslimnya sudah menyampe hampir tujuh juta masjid ini mulutan rame nih betul numpang Uni Soviet nih oh malah anggur ditumpuk-tumpuk tak gudang nih numpang numpang pir wah segala macam buahnya yontom riki dengan-ganteng dengan, dengan, itu dengan, akhirnya sini ya nih rasanya no, betapa menjadi bangsa yang kuat bangsa yang rukun, belano sesuwe, rongeupat likur, ono pemilu o cokoyo wingi, pemilu eh kok pilpres eh kok perang badar siapa neno jangan andel, sampai ono sing dungong aku tunggu nih perang bater, uang nemu, wong blenger nih, Wong pilpres nih aku terusane pilkades, neneng desa milik kepala desa jadi pilkades, neneng kabupaten pilbub Nek provinsi pilkup, ada tingkat nasional Pilpres pres. Nah, pesta demo, rasa pesta demokrasi ya mesti seneng ya. ono duitane, kadang ya. ono duit barang. -e, diterima masyarakat senengnya uang bensin, terima masjid senengannya jumbangan. Nggak diterima kiai senengnya bisaroh. Oh, <tuh> <tuh> Jadi udah terlalu namanya oh, bobo Ini perang batar, ini jihad Siapa yang bilang pilpres Indonesia ini? Ku ya bodoh Islam Kira-kira saya seorang calon ya, Islam nggak apa ada Pak Ganjar, no Pak Erik, no Pak Anies, no Pak Andika, no ada... apa namanya? Bupuan, nggak apa Ini Islam nggak apa Ini hati saya ini, ini saatnya berjihad pilpres, salaman tapuk, lambini, ini murah. Cek rukun fungsion ini biar tidak pecah ingin nani lo sampai koyongono salat subuh digawe acara pilpres sampai alo-alo sampai saikirungi soenerima, mau ngarani Pak Jokowi PKI mau ngiyakap ngarani Pak Jokowi cocok dok, tak dingin Ini adalah ambang perpecahan karena tidak menempatkan sesuatu pada tempat. tempatnya pilpresnya wis pilpres ngono ahe ne zaman duit bolo ngejaw bolo pengen tadi DPR nih dikonco ngecau konco, tadi kok kacau konco ya? Tukuoh nu kauel anggak lagi, enggak. Semen teh ura konangan Pak Polisi, nih udah mau meneng meneng liat tuku, rupa kupon, rupa opor, serenau manjane cerpesuk imowo mau, beyo. Rasanya nu tadi lurah ya bang, nih zaman nanti serengi uang, kok iso tuku? Itu kuoh. Tadi pas tuku kok iseh kalah, gak pecamu. Ngono tok tadi. Apa-apa ya biasa ngono ae. Wong Indonesia iki biasa-biasa ya ora apa-apa. Ngono ae ono sing, wae no lho aja ngono. Saiki pemilu ae dianggap apa? Dadi biasa wae. Lah ono santri iki biasa. Ngajian, pengajian, kayae khol, khol, kayae sadranan, sadranan, kayae setekah bumi ya setekah bu. Umi melu elek biasa. Mulu zaman nek melu kiai iki biasa-biasa ae. Ora sen seng sing petithah iso ngopo-opo, ora oleh apa ora oleh ngono. Apa aja melok sing model ngono kuwi. Melok kiai kiai NU umate ana. mesti tanggung jawab. Aja melok kiai sing ora di umat, duwene nameng subscribe, ojo melu ngono. Lho kula niku elek-eleke Suryaken, oh kula dia tanggung jawab umat, nggak pula ngomong ngomong ya, mikir umat, orang cuk, ya, kafir, masa ane ke nuseng ngerti ngerti bang nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng haram, nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng langsung nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng batal nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng nuseng hati uang satu sepitung triliun cukai rokok niku dipeg ngehoros lebok apbn rokok haram cukai nih haram lebuk apbn apbn nih haram gue bangun jalan jalan nih haram mulu uang singaram no rokok saja nih ya tuh so lewat jalan nih pemerintah, pemerintah. lu itu hukumnya mau singape kita tori bangsani saya tenang saya ayem karena kita punya kiai kiai sing mikir om oh, umat aja ngasep, pecah aja ngasep ribut. Dengan cara apa bikin kegiatan keagamaan yang melibatkan kebersamaan yang menghasilkan keruku, kerukunan, bayang rukun, pengajian rukun, sampai kiai ini mau naik pidato itu ditenggeri, khotbah nih kok dicakeli tongkat. Hati akhirnya orang enang-enang nih khotbah. Lah nek ngene iki nek tungkate ucul. Akhire kiai nek khutbah ya takalloh. Hei takalloh. Ora ana kiai kok khutbah cupo wi ngene ya rukun. Tapi sing ra ning tungkate umule sak meneng. Sing ora duwe wedi karo mbah ya ora khol ora apa ya sak senenge wong pang ora nduwe. Lha tapi nek awak dhewe ngene isih santunan ana ati. Kegiatan seperti ini ngerukuno. Merukunkan, itu suruh ada rendang rendangnya ribut, rendang Islam maupun rendang rai Islam, uwaisnya sampean duit rendang Islam yo panganan, sampean duit rendang rai Islam yo panganan, lampu rendang Islam ini sing piye rendang sing rai Islam ini pie, aku ya paham, kebetulan kulon niku mangane anu nopo, pecel kowe ribut apa-apa, ribut apa-apa, ana pawang udan e ribut ora umum, musrak-musrik apa-apa kok terus angel dolan anake, musrik dolan apa. Wis talah nggih. Ikuti ajaran-ajaran ulama sing isik ngrukunke wong kaya ngene. Insyaallah kabeh engko rukun. Nek kerukunan dalam setiap desa dimulai, akan ada kerukunan di tingkat kecamatan kecamatan, tingkat kecamatan naik menjadi kerukunan tingkat kabupaten tingkat kabupaten meningkat di kerukunan tingkat provinsi tingkat provinsi menjadikan landasan kerukunan seluruh warga bangsa dan anak Indonesia aku terus gendero sih merah di si falsafah negarane sih si panca silah undang-undangnya bodoh undang-undang dasar empat puluh lima bodoh presiden nih po bodoh kok opo kalah ora terima sampai saiki cungu kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah menerima kekuasaan lu iki ora kok krono agama. krono kau kalah hmm. ini kan kata atas nama agama bahwa orang kekuasaan itu nanti akan masuk neraka maka kita loh kowe kian kalah coba kowe menang aku sih balokno ngono berhubung saya kowe kalah ya kowe taklo no kentenan doh kowe naik terus ngono jadi masyarakat alok-alok ane uweis naik uweis persitin ya uweis bang pak prabowo uweis jadi menteri ini pak joko joko uweis ngono aku naik alo no alo no aku alo nteh lebih di menungso kita tidak dirukunkan terus rukun. Sementara kita Kita tidak bawah membangun oleh agama. Kita tidak tidak dirukunkan oleh agama. Kita tidak tidak dirukunkan oleh Kita tidak tidak dirukunkan oleh agama. Kita tidak tidak dirukunkan larang lah. Kita tidak dirukunkan oleh agama. Gitu. pun jebol Kita gitu. Eropa itu bangsa Nesici memilih pecah jadi puluhan negara negara tapi kita satu puluhan agama, puluhan bangsa, puluhan suku milih bersatu jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia maka buka cili-cili NKRI harga mati Pancasila jaya loh, luar biasa sekarang harus kabeh ngono dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Akhirnya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang selah. selamat. Lah, ini bangsa ini kuat, bangsane aman, selamat, ngaji enak, nang pasar enak, nandur ayam, bakul bakso, ayam, ayam kabeh. Tapi seandainya bangsa ini tidak aman, sembahyang yo bubar, pengajian di roket enggak ada kedamaian, enggak ada kerukunan. pasar ya yang melaku, ada rusuh. rusuh itu ada yang damai pasar melaku, pengajian melaku dodolan alis, payu ini tuh salon-salon melaku -salon itu aman karaukel, laku ada yang ada Oh, yang ada ada jadi aja sampean sama Kenapa bangsa kita damai? Sementara kita melihat Ukraina perang, Libya perang, Suriah perang, Iran, Irak perang, Taliban perang, kenapa kita bangsanya damai? Lalu dirawat kali, para ulama, agama menjadi sarana kerukunan hidup bersama, bersama jadi dikilau. Ini kah ini? Lalu melarangnya orang pengajian ini, teko, teko, aji turu gak popo sing penting manggon ning kon termasuk bokonge-bokonga aji sak wae-wae itu iki bokonge-bokonga ha? ha? aji ya lha tapi munine sedekah bumi lho pancene sing disedekahi wis ning jero bu bumi engge lakno ngoten iki mun dibleke sapi to po sampun oh dibolehno sapi mun janjine Pak Lurah boleh sapi yuk. Kalau sapi apa kepuluotan? Itulah kalau orang segini rukun dibawa pimpinan Pak Lurah rukun kabeh apa? Sembayang nyaman sembayang apa? tugas seorang pemimpin apa? Membuat semua orang hidup damai dalam keadaan saling bertanggung jawab. Waku lukum roen, waku lukum mas ulun anrai. Ya, tih. hidup menjadi saling bertanggung jawab. Dan itu penting. Bola noong ke lois, lois payu membini semiaan. Ih, gulo teko komen eh? bakul bakso. ya, payu. Nong kono, kono, kono hmm lah iseng iseng dicemk apa yang lo kayak apa itu oh, ya dicem Biar yang lampion ini menang, wes, pon, eh, ini, kaya ini kengeramet ya ini. O, jadi, ini loh, kegiatan ini, ini tidak menjadi bagian dari merawat bangsa dan negara dan negara, ayam, teh, wes, sampean. Tira, 30 bungkus, pungkus, sap pungkus epirau, pindan, lima nge wupeng, telung puluk, pirau ego, satu sekat, ngeri nanti ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri Eh, si keh, pokok air nih, nih, terus nong, eh, laikoi koi fatihori koi sengki kiki kiki, kiri kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, Gue laik, gue mau, aku juga aku juga ya, nah, ayo, syukur syukur, sing soke ke mereka tak bayari kalau ngato yang Oke, okay. nih gue semua komukus barokah. Eh, studio manfaat, binaringan anak putu, soleh soleha. Eh, deso, karang pai, terus deso, engkang sakit, panjenengan geni, kanti aman, kanti tentrem, binaringan pemimpin engkang amanah, binaringan kesehatan studio, rezeki melimpah utangnya nyaur. oh sing perawan nang payu. Nggih, yeah, sing rondo ya payu meneh. Sing utangnya akeh nyaur. Wah. Yeah. Apa meneh sing dijaluk? Heh. Dodolane lah. Laris. Ya, yes. semoga-semoga sdiwe barokah. Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin hamdan hamdan syakirin hamdan yuafi ya اللي dalam لم قام صنومك يا مثله عز وجل، ما مقصده، ما مقصده بالآخرة. لأباين، عموما ها تينا مشايخ مشايخين، وجاد يل يل ما شايه كرام Allahumma la tahrimna warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad